untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan kabar menarik Dari idola kita Leslor tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita Pada siang hari ini kita mendapatkan kabar bahagia banget ya Kali ini kabar bahagia kita dapatkan dari L2W Perhatikan di kabar baik ini 100 lagu teratas Indonesia di Youtube Alhamdulillah untuk single terbaru Lesti Kejora, judul lagunya Sekali Seumur Hidup itu di posisi ketiga di YouTube. Wow, Masya Allah banget ya. Kabar baik banget nih untuk keluarga Konoha, Alhamdulillah. 100 lagu teratas Indonesia di YouTube, Sekali Seumur Hidup Single Terbaru Bunda Lesti di urutan ketiga. Ini sih kabar baik banget ya, Alhamdulillah mudah-mudahan semakin banyak lagi orang-orang baik yang selalu mensupport karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan 100 lagu teratas Indonesia di YouTube musik dan lagu SSH menempati urutan ketiga tetap streaming guys katanya tuh yuk sama-sama kita sebagai warga Kondroha tetap dan selalu streaming. Lagu single terbarunya Bunda Lesti Kemudian persahabat disimak juga ada kabar dari Ibu Harsiwi Ahmad di persahabat dia Ibu Harsiwi setengah jam yang lalu Ini mengunggah sebuah postingan foto dengan Tribun The Academy 5 Dan perhatikan di sebuah kalimat Caption Info yang dituliskan Yuks pendukung setia DA ikutan pakai Tribune yang sama dengan saya Klik link yang ada di story saya, biar samaan dengan para kesayangannya juga kan, hehehe. Oh ya, yeah, lalu tag saya juga ya, terima kasih. Salam hangat tuh, dari Ibu Harsiwi, persahabat ya. Tetapi kita selamatkan dengan beberapa komentar yang diberikan oleh Lesa Force Dari akun Instagram, Devi Ariski Paprika, mengatakan... Bu, kira-kira Rizky Bilar jadi host nggak nanti info dong Bu? Katanya tuh, ada yang bertanya nih bersahabat ya Doakan saja, bismillah mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan Papa Bilar bisa jadi host di Dangdut Akademi 5 Karena beberapa waktu yang lalu bersahabat ya Idol kesangan kita langsung membocorkan Bahwa Papa Bilar itu akan syuting sama Bunda Lesti di acara indosiar. Pertama acara DA dan yang kedua adalah acara Tasbih Kita doakan yang terbaik saja untuk Lesti dan Bilar Kemudian persahabat disimak juga di momen selanjutnya Ini ada momen yang sangat membuat kita ikut terharu persahabat ya, Apa sih kalian juga terharu banget? Melihat acara F.Y.V. Trust 7 mana momen ketika Bunda Lesti kejora Mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan sekaligus memberikan doa dan pesan untuk ayah dan bunda. Pesan dari Lesti untuk kedua orang tua cuma di FYP 7 nih Persahabat yang pertama, ucapan terima kasih yang sudah mendidik dengan baik hingga Bunda Lesti Kejora menjadi seorang yang pantas dikagumi oleh banyak orang. Yang kedua juga, Bunda Lesti memberikan doa terutama. Doa kepada kedua orang tuanya, doa yang sangat luar biasa, mudah-mudahan intinya doa yang diucapkan oleh Bunda Lesti, terutama kesehatan persahabat. Semoga doa-doa baik dari Bunda Lesti diijabah dan dikabulkan, amin. Ini anak baik banget ya Bunda Lesti, inspirasi banget untuk kita semuanya. Kabar selanjutnya pers sahabat Boengimin akan menginfokan voting online Couple Media of the yang siang hari ini. Alhamdulillah Lesti dan Bilar kembali menyalip pasangan Rangga Azob dan Haiko van der Veken. Dengan perolehan voting Bunda Lesti 310.000 56 votes sedangkan di pasangan Rangga Azob Haiko van der Veken mendapatkan 309.810 votes. Beda tipis saja pers sahabat ya tetap semangat untuk Voting Kapal Media of Deers ya Mudah-mudahan Lesti dan Bilar bisa memenangkan Kapal Media of Deers 2022 Dan selanjutnya kita simak juga Di unggahan IGSnya Lesti Kejora Semalam yang mengunggah Foto Fatin bersahabat ya Dan ada sebuah ucapan Barakallah fi umrik bu Leo Fatin 30 Wah, Masya Allah banget ya ucapan doa Dan Selamat ulang tahun Untuk Fatin ya Mudah-mudahan pertemanan dan persahabatan Bunda Lesti dan Fatih juga terjaga dengan baik, amin Kemudian persahabat disimak juga oleh Papa Bilar kemarin Yang memposting sebuah foto Bunda Lesti, ini momen saat dikretak abal-abal di persahabatnya sini banyak sekali mendapat komentar, salah satunya juga dari Gilang Dirga nih, persahabat Gilang Dirga ikut menanggapi Dengan menuliskan sebuah kalimat komentar Transperan dari Lucinta Kata Gilang Dirga Wow Transperan dari Lucinta katanya Oke, Kisah Putri juga ikut menanggapi Persahabatnya dengan emot ketawa Juragan 99 pun ikut menanggapi Persahabatnya Oke dan kita lihat juga persahabat ya, ke komentar selanjutnya itu ada Fuji yang ikut menanggapi di postingan Papa Bilar, Fuji menuliskan sebuah kalimat, Ya Allah, wkwkwk katanya tuh ya, ngakak banget nih komentar dari Fuji tuh persahabat ya, pokoknya wah banyak sekali orang-orang di sekitar Papa Bilar ikut menanggapi postingannya Papa Bilar mengenai kodamnya Bunda Lesti.